Seperti ini sobat ya cara mengamplasnya. Nah bagi yang melengkung berarti amplasnya juga dibikin melengkung seperti ini sobat. Nah, untuk untuk permukaan yang rata amplasnya dipegang merata. Yang melengkung jadi kita pegang melengkung. Jadi terkena semuanya secara otomatis. Dan di setiap tahap pengamplasan alangkah baiknya kalau di lap dulu ya sisa-sisa amplas debu-debunya dilap dulu baru kita lapis lagi lapisan berikutnya sobat. Kita kuaskan lagi pelitur Dengan kuas yang sudah dibungkus Dan kainnya sini Ini udah otomatis kain baru lagi sobat ya Kain yang tadi sudah membeku Lagi-lagi kita bikin eh, Setiap sapuan ini merata Dan tidak melewati bagian-bagian sulit Atau bagian-bagian yang tersembunyi sobat Supaya nanti hasilnya Warnanya nggak belang-belentong juga nggak apa namanya nggak Burik-burik begitu tapi warnanya rata